Doa litani Santa Perawan Maria Loreto. Marilah kita daraskan litani Santa Perawan Maria Loreto untuk memahami aneka gelar Santa Maria. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di Surga kasihanilah kami. Allah Putera Penebus Dunia kasihanilah kami.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 Bunda gereja Doakanlah kami Bunda rahmat ilahi Doakanlah kami Bunda yang tersuci Doakanlah kami Bunda yang termurni Doakanlah kami Bunda yang tetap perawan Doakanlah kami Bunda yang tak bercela, Doakanlah kami Bunda yang patut dicintai, doakanlah kami Bunda yang patut dikagumi, doakanlah kami Bunda penasehat yang baik, doakanlah kami Bunda pencipta, doakanlah kami Bunda penebus, doakanlah kami Perawan yang amat bijaksana, doakanlah kami Perawan yang harus dihormati, doakanlah kami. Perawan yang harus dipuji, doakanlah kami. Perawan yang berkuasa, doakanlah kami. Perawan yang murah hati, doakanlah kami. Perawan yang setia, doakanlah kami. Cermin kekudusan, doakanlah kami. Tahta kebijaksanaan, doakanlah kami. Pohon cita damai kami, doakanlah kami. Bejana rohani, doakanlah kami. Bejana yang patut dihormati, doakanlah kami. Bejana kebaktian yang utama, doakanlah kami. Bunga mawar yang gaib, doakanlah kami benteng daud doakanlah kami benteng gading doakanlah kami rumah kencana doakanlah kami tabut perjanjian doakanlah kami pintu surga doakanlah kami bintang timur doakanlah kami keselamatan orang sakit doakanlah kami perlindungan orang berdosa doakanlah kami penghibur orang berduka cita doakanlah kami pertolongan orang Kristen doakanlah kami Ratu para malaikat doakanlah kami Ratu para bapa bangsa doakanlah kami ratu para nabi doakanlah kami ratu para rasul doakanlah kami ratu para saksi iman doakanlah kami ratu para pengaku iman doakanlah kami ratu para perawan doakanlah kami ratu para orang kudus doakanlah kami Ratu yang terkandung tanpa noda asal, doakanlah kami. Ratu yang diangkat ke surga, doakanlah kami. Ratu rosari yang amat suci, doakanlah kami. Ratu pencinta damai, doakanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,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 Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal karena doa Santa Perawan Maria. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.